Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak, oh kita teman, teman kali ini kita ada di rumah Betang teman-teman, oke teman-teman, tebak kakak ada di mana nih teman-teman, kakak ada di bundaran besar kota Kolakapuas teman-teman, wow itu harinya mau hujan teman-teman, wadidaw, itu sangat ah, hitam sekali langit teman-teman, oke let's go kita cari mainan jujur jujur jujur cucur. wow ini kakak menemukan wadah teman-teman wow ini wadah untuk kita mengumpulkan bola ya, teman-teman oke okay, let's go kita cari bola cari cari cari wow ini kakak menemukan bola sepak teman-teman wow ini bola sepak warna hijau dan merah wah keren kita taruh ke dalam wadah kita cari ya, teman cari cari cari cari cari, cari. wow Kakak menemukan lagi teman, teman. Ini ada bola sepak teman, teman. Ini bola sepak warna hitam dan putih. Wah keren. Kita taruh ke dalam wadah. Oke kita cari teman, teman. Cari cari cari. Wow dapat teman. -teman. Wow ini bola sepak warna oranye dan kuning. Oke kita lempar dan masukkan ke dalam wadah. Cari lagi. Cari cari cari cari cari cari. cari, cari. Wow itu teman kakak menemukan lagi teman ini ada bola sepak teman ini bola sepak warna merah muda dan biru wah keren kita taruh ke dalam wadah cari teman cari cari cari cari wow kakak menabrak lagi teman teman ada bola sepak warna oren dan biru oke kita masukkan lempar ke dalam wadah cari teman cari cari cari cari cari cari cari wow kakak menemukan lagi teman ini ada bola sepak teman-teman ini bola sepak warna apa teman warna biru dan ungu oke kita masukkan lempar ke dalam wadah cari dah, teman cari cari cari cari cari wow kakak menabrak sesuatu teman wow ini kakak mendapatkan bola teman ini bola bendera seluruh dunia wah keren kita masukkan lempar ke dalam wadah oke kita cari teman cari cari cari oh, wow kakak mendapatkan lagi teman-teman ini ada bola charger ada jari biru merah dan hijau wah keren kita taruh mana teman-teman kita taruh di sini teman-teman oke kita cari teman cari cari cari cari oh, wow kakak menabrak lagi teman-teman ini ada bola basket, teman-teman. Wah, wow. hmm, bola basket warna oranye dan garis-garis hitam. Wah, oke okay, kita taruh di sini dan kita ambil lagi, teman-teman. Kita mendapatkan ini. Wah, tekan bola. Oke, okay, kita akan hitung bola, teman-teman. Berapa bola yang kita dapatkan hari ini? Oke, okay, kita ambil lagi. Iya. Oke, okay, kita hitung, teman-teman. satu bola basket bola besar dua bola besar dino charger for ranger tiga bola sepak bendera seluruh dunia empat bola sepak bola kecil lima bola sepak bola kecil enam bola sepak bola kecil tujuh bola sepak bola kecil delapan bola sepak bola kecil dan sembilan bola sepak bola kecil oke okay, teman-teman mari kita hitung untuk lebih memastikannya dapat berapa kita bolanya hari ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan wah kita mendapatkan sembilan bola teman-teman ada tiga bola besar dan ada enam bola kecil oke okay, teman-teman Mungkin sekian dulu video dari kakak teman-teman, jangan lupa ditekan tombol subscribe teman-teman, biar kakak lebih semangat bikin videonya, oke sampai jumpa di video kakak selanjutnya, bye-bye.